Ini coba kita kita kita bikin padanan bias itu maksudnya misalnya kalau dalam Islam takhayul, takhayul jadi something sesuatu yang dikhayalkan di sini meskipun diakui sebagai ilmu terminologi dan tapi jantannya itu khayal sama dengan saya bilang dulu mencontohkan kamu kok hidungnya pesek, gitu ya. itu kan kasusnya bukan hidungmu kasusnya adalah pikiranmu berpendapat pesek elek kan gitu maka kamu tersinggung ketika disebut pesek. Seandainya dulu yang ditanam itu Pesek adalah cantik, Anda pasti senang. Nah, itu yang disebut bias atau khayal ya. Tahayul Takhayul itu yang sesuatu yang dikhayalkan ke dalam dirinya. Ya satu. Untuk lebih memperjelas yang diomongkan Sapran. Transformasi itu terus-menerus kita melakukan modifikasi ya. Kalau dalam bahasa kita kan jelas toh. Mosok pari kok kerakoti ya ditransformasi jadi beras. Mosok beras kok kremes ya di transformasi menjadi segolang, Masa segodok ya dikaiti segol kebuli segol, goreng segol, kuning ya segol, segol kucing, ya segol diwoleh, itu itu yang transformasi teman-teman nah, sekalian yang disebut gerakan sosial oleh Sabrang, itu kan tahap tertentu dari proses terus menerus yang disebut transformasi ini ya Transformasi itu dalam bahasa Islam hijrah Ya Ustadz ya Hijrah hajaru inna amanu Wah hajaru Ya Pak Muzammil Nah ini kodian Pak ini ayat jelas Tahu nggak transformasi Dari Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia Pak Agus Nyoto sudah menjelaskan dari Siapa yang pertama menyebut nama Indonesia itu Itu ada sarsana Jerman sama Swedia dan seterusnya Pasti, Tapi pokoknya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 Menjawab masalah Indonesia Benar berusaha menjawab Bener, eh, Berpikir tidak untuk menjawab masalah Dalam yang kita ketahui selama ini Berpikir tidak untuk menjawab masalah Pada limitasinya Ataukah dia Mengemis kepada masalah ini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 terbukti sampai hari ini tidak bisa menjawab masalah. Kalau Indonesia tidak bisa dijawab oleh oleh oleh oleh Maia, minimum awakmu wes mulai rodok, luwe pinter jawab masalahmu Dewi, ya tega. Dan nanti Tuhan nake ya cuman itu kok. Transformasi pribadi kok. usaha. Es sebelum cakuan terakhir. Jadi soal jadi mesti ya bahasanya ya transformasi hijrah dan terus-menerus kata Krishna Murti seorang filosof India setiap detik kita mati dan setiap detik berikutnya kita lahir kembali ya terus-menerus kita lahir terus tiap hari maka harus siap bahwa kebenaranmu jangan jadi bias karena benermu hari ini bisa tidak bener besok pagi karena kamu melebar kamu kamu dalam betul enggak jadi ojok ojok pertanyaan kebenaran kebenaran cuman satu ke... itu kebenaran bangu zamil tolong juga di Al-Quran selalu disebut al-haqqu selalu al-haqqu itu mir -rabdika. jadi kebenaran itu tidak ada pada manusia tapi limpahan dari Allah ya. dan itu adalah alat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 Ini ini contoh yang jelas dari bagaimana anda harus membebaskan diri. Oke, okay. <tuh> yeah. okay. ya. Oke, besia bebas ya, mesti ya. kan kan tadi aku ngomong bandeng, tadi kan ini tahu tapi biasmu banteng akhirnya tahunya kayak enak bantengnya gak ka oleh, kan ini tuh ya, lakunya saya urutmu ya, jahannya untuk membebaskan diri dari bias bandeng gampang, gak kok terus mancing doleh banteng, tak jaluk ya tonggonin, karena bandeng gampang, Kon kayak ngomong gak bandeng gak paten, ngonain itu selesai masalah, udah ya, itu gak,